Ucik-ucik balik lagi bersama Otong Spin kali ini kita akan review game Gator Olympus. Kita mau modal receh saja ya seluruh 52.000. Kita coba cari profit-profit mantap di Olympus ya seluruh. Semoga ada apot yang mantap-mantap. Nah, kita coba main di bed berapa ya 1.200 enak kali ya. 1.200 saja double check aktif. Kita quick 50 50 kali. Oke guys, kali ini kita main di CNN slot di itu sempaksional dan terpercaya pastinya. WD berapapun dibayar lunas tuntas pokoknya. Nah, di CNN slot enggak cuma ada slot aja, di situ juga ada bakarat tembak ikan dan lain-lain lah. nomor togel pun ada langkah pokoknya langsung gas kena aja untuk linknya ada di bin komen. back to the game kita coba spin spin harusnya. ayo kasih yang mantap-mantap kita coba cari profit profit manis skater skater isi daging Oh ya yeah, guys yang kal yang kalian rasakan pasti beberapa minggu ini Zeus si lagi bapu kalau enggak skater susah yang banyak rasain tuh skater susah dari komen-komen kalian ya mau gimana lagi seluruh sebenarnya tuh ada polanya sendiri buat narik skater, skater cuma tergantung hokinya lagi selalu cek RTP intinya kalau mau main atas hijau kasih petir dong kuning jadi birunya jadi kalau hijaunya jadi nah jadi dua-duanya petirnya di nah ini nih antara dua gelas ini nih harusnya ada petir anjir malas kayak tercuk satu lagi kasih dong us Aduh malah mahkota iya yang merasa Zeusnya babuk makanya kalau mau login atau mau bantai-bantai selalu cek RTP nya biar tahu kemungkinan kemungkinan kemungkinan jp nya tuh berapa kali 4 lumayan connect hijaunya kasih dong ah mau lumayan 20.000 ah, selalu cek RTP buat tahu lah kapan, kapan gacornya gitu biar main modal-modal TV saya tetap profit kalau RTP nya kalau gue gue sendiri RTP jarang main di 90% lebih lebih suka ke 80an lah 85, 89 intinya di angka-angka itu yang penting hijau langsung gas aja walaupun di beberapa eh bisa kata, di beberapa akun ada yang nggak ngaruh tapi ada juga yang ngaruh kok cobain aja selalu cek RTB gamenya hijaunya jadi atas kuning petir nggak mau petir, kuning kurang satu hijau aduh kurang ya cincin kasih dong dua lagi Aduh malah mahkota turun Lumayan tambel Udah 6 Tisafriz masih 11 yuk semoga ada Uh duh duh, duh duh Mahkota jadi nih Mahkota jadi nih Mahkota jadi ijonya boleh Nyusul atau kuning Aduh Udah buket Cuma kali sebelas 11 Lumayan lah 150an Kita tadi bawa modal 50.000 saja loh seluruh. Ingat modal retes itu harus pintar-pintar mainin Bet naik turun Dan lain-lain lah Kalian pasti paham, jangan terlalu terpaku sama satu bed gitu. Kita main pola-pola mantap naik turun bed gitu. Yuk, uh, birunya jadiin dulu, terus ungunya jadi atau hijau, ungunya jadi, hijaunya jadi. Sat, atas biru dong kasih petir, eh anjir nggak mau. Ya, hijaunya jadiin, terus hijau yang gede turun dong atau biru tiga biru jadi merah kasih dong dua lagi aduh kurang satu anjir sembayan tampil udah 16 ya, si enam lagi kita coba udah 200 lebih eh biru kuning boleh nggak mau birunya jadi hijau turun dong dua lagi aduh malah ungunya nanggung lu nanggungnya putih di situ aku kira ini gitu loh turun rame masih free Frisa empat kali spin lagi atas makota kasih petir dong enggak mau tuh lumayan atas kuning kasih petir dong uh, birunya jadi kuningnya connect nih pasti kuning turun dong satuan enggak oh, mau anjir tiga 3000 kali 27 lumayan 82 udah profit 300 ribuan lah ini free spin ya selur. lumayan lumayan kita profit hari ini tapi kita coba agak lama lagi mainnya ini sebenarnya udah lebih dari cukup tuh tapi kita bawa modal Rp50.000 udah profit sekitar 6x modal itu udah cukup bagus tapi kita coba cari yang lebih lah main dikit Oh ya yeah. Oh ya yeah. ingatan lagi selalu cek RTP intinya kalau main-main di -main Zeus tuh ya RTP nya dicek dulu berapa persen gue kalau gue sendiri pribadi itu sukanya main di RTP 80-90 jarangnya 90 ke atas yang penting hijau biasanya tetap ngaruh kok entah itu di petir-petirnya atau di skater-skaternya ayo us kuning birunya kasih dulu biru atas mahkota kasih petir dong aduh mahkota kurang satu uh, udah diding hijaunya lagi yuk 16.000 kali empat lagi dong petirnya us merahnya jadiin dulu Aduh anjir 16.000 kali empat doang kampret. coba kali puluh atau 25 gitu loh kan mandan seger-seger gimana gitu loh Nah kita masih di 50 quick ya seluruh jangan lupa double check aktif dulu yang penting main kayak gini tuh kau tahu kapan pola harus naik kapan pola harus turun bet kalau masih kayak gini kita bertahanin duitnya dulu kalau masih sekiranya babuk-babuk kita coba bui tapi nunggu momen aja kita coba tuh naikin bed dulu Barbar -bar dikit lah ya 20 10 aja dulu 10 di bed 2400 semoga ada isi yuk maka cincinnya jadi ah petir cuk petir rong, anjir sekitar dua nah aduh petirnya telat tuh harusnya tadi loh 20, tidak ada tanda-tanda mantap. Udah, udah, tuh birunya jadi. Set atas mahkota kasih petir dong. Sayangnya malah scatter dua biji lagi seluruh. Kita coba 20 ya. Yuse, kasih yang mantap-mantap lah. Ini pecahan berantakan, Gak usah terlalu berharap petir. Kalau peracahan berantakan itu jangan terlalu berharap petir. Kalau yang rapi itu baru berharap petir. Itulah seluruh. Kalau pecahan berantakan itu berharapnya kalian turun scatter aja udah. Ini kan tataannya rapi, ini bisa kita agak berharap sedikit tentang petir. Tapi kalau pecahannya berantakan, tataannya nggak rapi, itu jangan berharap petir lah. Aduh, dudu dudu dudu. Cet, kita coba 10 kali spin biasa ya. Kalau habis ini belum ada tanda-tanda JP, kita langsung bui saja. <tuh> sepertinya momen yang baik untuk bui sih, cuma kita lihat coba. Hmm, ya ada yang nggak ada tanda-tanda yang mantap. Eh, sepertinya yang biru kuning nggak mau. Cahanya terlalu berantakan sih. saya terlalu berantakan. Kalau di dibui lumayan ngeri juga. Cuma kita coba lah ya. Kita coba, Bu Edi, hai, yo ya, back to the game yang Sorry tadi ada ada sesuatu problem nah kali 8 lumayan uh ini udah lima sekali speed enggak ada yang tanda-tanda mantap sekedar satu lagi dong ya lumayan tambahan sedikitnya awal ini masalahnya di dipeg 2400 lulus kasih yang mantap-mantap lulus Ya minim-minim profit profit 500 lah gitu loh udah cukup sih kalau udah 50.000 birunya connect gak mau ijo kasih biru uh birunya jadi merah bisa turun sampai hijau nih hijaunya jadiin dong us kurang dikit hmm kurang satu kan hijaunya lumayan 5000 kali 1581 sisa free spin masih sebelah lagi, ayo us kasih yang mata-mata aduh nanggung gak connect nggak enggak konek lagi anjir pokoknya jadiin kuning turun atau hijau biru dulu berarti baru kuning Aduh kuningnya kurang satu ternyata Aduh birunya kurang satu juga anjir-anjir sekali kau merah kurang satu tuh kok kurang satu semua nah ungu jadi kasih petir lagi di kuning kau kuning jadi hijau turun nih hijau turun nih Aduh anjir kurang satu terutur. tapi lumayan 83 ada 220 Digi. tinggal dikit lagi. Us, ayo us yang mantap-mantap. Yes. Ah, umungnya pecahin dong. ungu kuning pecah, merah pecah dong harusnya. Ah, merahnya pecahnya dulu, merah-merah, merah. Dah, merah, merah. Nah, merah pecah, biru pecah. Biru pecah, kuning. cincin hm. dong dua lagi. Anjir nggak mau 78.000 kali 21. Lumayan 173. Tadi ini kita dibuy ya, yes, di tapi di pecahan perantakan, aduh ungu nggak connect lagi tuh, anjir 450.000 ya, bro. tapi kita akhiri aja video pada malam hari ini terima kasih yang sudah menonton bye baik